Sekarang kita bahas kunci jawaban di halaman 144 Bahasa Indonesia kelas 5 Jawablah pertanyaan di bawah ini Siapa yang menuliskan pengumuman kepada siapakah pengumuman ditunjukkan Tentang apakah pengumuman tersebut Apa saja rincian informasi dari pengumuman tersebut Baik, kita akan jawab satu persatu Nomor 1 satu. Siapa yang menuliskan pengumuman? Jawabannya, pengumuman tersebut ditulis oleh Ibu Rosita Sijabat SPD, Panitia wisata kelas 5. Nomor 2, kepada siapakah pengumuman ditujukan? Jawaban, pengumuman yang ditulis oleh Ibu Rosita Sijabat SPD tersebut ditujukan untuk seluruh siswa dan siswi kelas 5 SD Jaya Raya. Soal berikutnya Tentang apakah pengumuman tersebut Pengumuman tersebut berisi tentang informasi persiapan karya wisata kelas 5 Yang akan berkunjung ke Museum Satria, Mandala, dan Museum Fatahillah Apa saja rincian informasi dari pengumuman tersebut Jawaban, informasi pengumuman tersebut berisi tentang tanggal, waktu, dan tempat berkumpul, pengumuman juga berisi seragam dan perlengkapan yang harus dibawa oleh siswa kelas 5 tersebut.